Halo teman-teman, jumpa lagi dengan E Boys Toys. Kita akan mencari mainan di sawah nih di sini nih. Kita akan cari mainan menyusuri. Itu apa tuh teman-teman? Itu apa? Itu kayak ada truk maju. Wih, ada mobil truk ini. Bawa angkutan dan bawa muatan. Kita ambil ini. Ada apa Cepat kita ambil barang-barang di atas truk ini. Woi, tunggu dulu. Tunggu dulu truk. Jangan kemaju kemana-mana. Masukin wih truknya banyak teman-teman Wah -teman. mainan yang ini ambil dulu banyak dulu mobil wih ada truk wah, wah. ini pesawatnya tuh kasihan wah bentar truknya wah, tunggu truk truknya jangan dulu pergi wih ini ada nih ada truk dulu di sini. kita ambil dulu yang ini kita tunggu jangan tunggu truk kita ambil lagi ini waduh nggak kena wah dapat Wih, kita dapat, kita masuk, kita ambil mobil truk besarnya. Aduh, masuk ya? Hmm. Wih, kita dapat mobil truk, pengangkut truk yang lagi bawa mobil. Teman-teman, nah, udah dapat banyak nih dari truk ini. Kita cari lagi, itu apa itu? Lihat ini, teman-teman. Kita menemukan mainan di sini. Apa ini? Blok, Fajal. Blok Fajal, kita simpan. Simpan, kita cari lagi. Hmm, kalau ada lihat, tutup-tutup. nih ada lihat nih ini saya lihat nih ada lihat ini ini apa ini osean marin, dapat binatang apa ini kita dapat binatang laut teman-teman binatang laut, Widih udah banyak ini udah dulu gitu kita udah dulu teman-teman cari mainannya ya atau lanjut lanjut deh sedikit lagi sedikit lagi kita belum penuh nih kalau udah penuh kita berhenti kita cari lagi tuh ini ada nih ada apa ini, Wih robot ini kita dapat mekanik truk the karmicans simpen dulu wadah udah banyak teman-teman kita cari lagi tuh, tuh tuh tuh tuh apa ini wih mainan dinosaurus teman-teman teman-teman udah kebanyakan teman-teman kita hitung yuk dapat berapa mainan ini